Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi Ja'ala Ramadhan al-Shahra al-Siyami lil-mu'minin Wa salatu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Para ulama yang saya muliakan Para pejabat baik sivil maupun militer Yang saya hormati Alhamdulillah malam ini Atas izin Allah Mudah-mudahan Yang kita laksanakan ini Merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang ini yang ingin saya sampaikan malam ini Pertama Beliau melaksanakan reformasi akidah Membebaskan manusia dari kemusyrikan, Menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai. Meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar pondasinya, benar sujudnya. Jelas, kalau saya yakin tidak ada tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar pondasinya jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita Kita puasa, kita sujud, kita jihad itu kan karena nilai iman. Betul, imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mike ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi ada suaranya. Itu ada stromnya. Kenapa bunyi? Lampu menyala karena ada strom Kipas angin berputar karena ada strom Betul? Oh. Jadi kalau ada strom bunyi dong Kalau ada strom lampunya nyala Dong Kalau ada strom kipas anginnya muter Dong Artinya apa? Kalau ada iman sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong dang dong. <tik> Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan, maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh? Karena itu dengan tablik akbar ini pesan pertama saya Mari jaga nilai-nilai iman kita Kita masih bergelut dengan zaman susah Judi kembali merebak Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan Judi mendidik orang jadi malas Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi Gak ada mana saya gak lihat di sini Entahlah kalau di luar sini Judi itu penyakit kalahnya bikin penasaran menangnya bikin ketagihan itulah penyakitnya makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi ayo makan singkong betulan makan roti mimpi lebih baik mana? Oh. lebih baik makan roti betulan mas maksud saya uang Rp45.000 itu daripada belikan togel daripada dibelikan pakong daripada dibelikan macam-macam undian judi lebih baik dibelikan beras makan sama-sama <SILENCIO> hadirin yang saya hormati karena iman kita hidup untuk iman kita berjuang dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu subhanahu <SILENCIO> dahulupun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini apa faktor penggerak utamanya iman imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita hubbul watan minal iman cinta tanah air bagian daripada iman lah tanah air kita kan bukan Aljazair, tanah air kita bukan Palestina tanah air kita bukan Mesir Tanah air kita Indo mencintai Indonesia bagian daripada iman yang datang menjajah kebetulan kafir. Nah ini Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri berjuang memerdekakan negara tercinta ini saya tanya lagi orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah senjatanya apa? bambu runcing jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank bambu runcing merdeka melawan meriam bambu runcing merdeka melawan tentara tentara profesional yang terlatih dengan baik menurut logika tidak mungkin Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya, kita merdeka. Lalu, para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukadimah undang-undang dasar negara kita kalimat yang berbunyi: "Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa." Ada tidak itu dalam pembukaan undang-undang dasar? Ada apa tidak? Nah, pokoknya biar belum pernah baca, aduh, gitu saja sudah. Ya, biar lancar urusan. <laughs> Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, nggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan betul betul, betul? betul. karena itu jaga nilai-nilai iman jangan tidur kita sudah berhasil melaksanakan pemilu sidang umum MPR sudah digelar pemerintahan baru sudah terbentuk itu kita pilih bersama kita dukung bersama mendukung itu tidak harus selalu ia Gulonuun, semuun dawu, kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya, mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul. Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan. jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana Hadirin yang saya hormati nilai-nilai iman intan paling mahal mutiara paling berharga tidak lain nilai iman imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan menyingsingkan lengan baju menghamparkan sajadah melakukan pendekatan yang intens kepada Allah kenapa kita mengerti nilai Ramadan Tempoh saya berikan contoh Di tangan kanan saudara ada berlian Harganya 50 juta Di tangan kiri saudara ada rumput seikat Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput dasar kambing Kambing tidak ngerti nilai berlian Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak kalau berlian yang saya ambil kata kambing lalu saya bawa ke pasar kemudian saya jual harganya 30 juta lalu dibelikan rumput uh, dapat rumput sekabupaten tapi kambing tidak ngerti nilai berlian yang kambing tahu cuma rumput kenapa hidup kambing cuma melayani perut maka kata imam ali Allah wajah orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut <Syukur> saudara yang ngomong ya <Syukur> tanggung jawab <Syukur> saya kan cuma mulai kenapa diterusin <Syukur> hadirin yang saya hormati Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, mereka harapan kita semua, mereka masa depan Indonesia, akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kitalah jawabannya. mau jadi apa persilahkan asal iman merupakan landasan hidupnya anak-anak kita boleh jadi jenderal asal jenderal beriman boleh jadi pejabat pejabat beriman jadi pengusaha pengusaha beriman kalau iman landasannya aman jadi pengusaha pengusaha beriman insya Allah timbangannya tidak curang ekonomi lancar masyarakat tenang jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. jadi jenderal jenderal beriman insyaallah berjuangnya bersama ulama bukan nangkepi ulama <tuk> jadi teknokrat teknokrat beriman jadi pengusaha pengusaha beriman jadi seniman seniman beriman jadi maling <tuk> gak ada mana ada maling beriman landasannya, Insya Allah aman ini yang pertama yang kedua baginda nabi melaksanakan reformasi sosial, berupa apa membebaskan manusia dari ras diskriminasi mengikat manusia dengan tali akidah diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bahkan quran memulai dengan kalimat syu'ub Wajahalna kum syubhan wakabah ilah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya. Mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama Muslim harus rukun. Ya pak, ya bu. Malam ini, saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. sepanjang Jawa kah saya ke Sumatera kah saya ke Kalimantan saya ke Sulawesi saya ke Irian Jaya saya kemana saja saya pergi di mana saja saya berada saya hanya keluarga di tengah keluarganya sebagai Muslim kita terikat akidah sebagai bangsa kita punya komitmen kita ingin bersatu Nusa satu bangsa satu inilah kita hadirin yang saya hormati rukun antar umat seagama hura-hura pemilu sudah lewat ekses-eksesnya harus kita hilangkan boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman nggak teguran yang sudah sudah yang penting sekarang ke depan sudah capek kita rakyat diobok-obok sudah datang saatnya kita meluruskan soft, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita solat Isya dan Taraweh di sini. Menghadap ke arah yang sama Menyembah Allah Tuhan yang sama Melakukan gerak yang sama Membaca bacaan yang sama Dengan bahasa yang sama Betul? Oh. Tapi kita datang dari segala penjuru Kita datang dari sebelah lor Sebelah kidul Sebelah wetan Sebelah kulon Di sini di masjid ini Kita menghadap ke arah yang sama Kita yang hadir di sini boleh jadi. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Tapi kita adalah Indonesia. <tuk> Jelas? Jelas? <tuk> Saya sering kasih contoh. Coba kalau solat pakai bahasa masing-masing. Ramai masjid. Bingung malaikat ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing kalau Riau bicara sendiri Ambon bicara sendiri Aceh bicara sendiri Irian bicara sendiri ramai masjid jelas? jelas? yang imam pakai bahasa Indonesia takbir Tuhan yang maha besar uh gagah sekali bingung malaikat kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing betapa ramainya masjid itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan Uni Soviet Almarhum Almal'un itu negara adidaya negara adikwasa bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia tetapi kemudian dihantam oleh glass notes yang kebablasan Gorbachev terpental Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang tidak ada lem perekat maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil oleh karena itu yang pertama jaga kerukunan antar umat seagama berbeda pendapat boleh berpecah belah jangan berbeda partai oke okay. tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan jujur saja saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat batin saya menjerit ya Allah kenapa umat jadi begini kenapa umat harus terkotak-kotak terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu 20 lebih begitu sidang umum MPR berjalan saya melihat, mulai melihat titik optimisme ada yang mengkristal di mana orang tidak lagi melihat partainya tetapi melihat nilai-nilai imannya itulah yang memang utama buat kita Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri Kita berharap pemerintah Bukan hanya bisa menangkap pelakunya Tapi juga yang tidak kalah pentingnya Mengusut akar permasalahannya Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap akar permasalahannya tidak selesai saya khawatir terulang lagi di tempat lain inilah yang terpenting menjaga kerukunan antar umat beragama saling menghormati saling menghargai jangan melakukan kamoplase jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka misalnya umat islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, Mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. <tuk> Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas, <tuk> maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas. Mari saling menghormati, malik saling menghargai Dalam batas lakum denukum Menangkap pelakunya penting mengukut Mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya Hadirin yang saya hormati Islam agama toleran Baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya Islam agama yang rahmatan lil. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh. Bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa dolos terulang lagi di tempat-tempat lain, saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri hadirin yang saya hormati dengan menjaga kerukunan antar umat beragama akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. <tuk> Lalu yang ketiga rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam ada makmum betul. <tuk> Kalau makmum siapa saja boleh mas tidak ada pemilihan makmum fikir itu ketat kalau sudah memilih imam, ini makmum siapa saja pak itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum, suka mencuri pak, boleh jadi makmum bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum ketinggalan satu rekaat boleh jadi makmum tapi tidak tiap orang boleh jadi imam, kenapa imam mau mimpin orang banyak kalau dia bodoh bagaimana nasib makmumnya Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nah, sholat kau. Ah, aku tahu pandai sholat, ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti saja lah. Jadi lama kalau ikut saja bisa laku berangkatlah anak ini kan sholat di belakang bapaknya jadi makmum sholat di balai bambu, tidak pakai tikar bangun sujud hidung bapaknya terjepit bambu <San> karena sakit dan kaget refleks bapak ini teriak aduh anak di belakang ingat pesan maknya ikuti saja bapakmu Si anak ini malah pakai iramat Aduh <tuk> Lah ada yang lebih gendeng lagi Mendengar anaknya mengaduh Bapaknya menoleh ke belakang Kata bapaknya kau kejepit juga cok <tuk> Solat jadi ngobrol kalau makmum dan imam sama bodohnya rusak solat ini hadirin yang saya hormati rukun antar umat beragama dengan pemerintah pemerintah yang legitimit yang dihasilkan lewat proses demokrasi benarnya kita dukung salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki kita berikan saran-saran yang baik sekali lagi jangan tidur sudah lewat masanya kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini dengan tiga kerukunan ini insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara ini reformasi kedua dalam konteks kita sekarang menjaga semangat kebersamaan saya sering mempopulerkan di masyarakat kita umat islam bangsa indonesia seperti lima jari ini kalau kompak apa yang tidak terpegang tapi kalau berpecah belah apa yang mau dipegang yang ini namanya ibu jari umaro ini pemerintah kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah lumayan Begini kan kiamat mas. Legalitas, umroh. Yang ini telunjuk alat untuk menunjuk. ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Dimana-mana kalau orang sukih nunjuk, lancar urusan mas. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini, nggak laku. Mas. Makanya kata orang serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Terunjuk. Yang ini cari tengahlah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua. Tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Tidak -mana. bisa diajak suitan ini. Tidak ada anak-anak main ke lering suitnya begitu itu tidak ada. Ini jadi manis. Remaja, pemuda, masa muda masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato para kakek-kakek harapan bangsa belum pernah mesti kalau sudah harapan umat pemuda harapan negara pemuda harapan agama pemuda harapan bangsa pemuda harapan pemudi jari manis yang ini kelingking, jari paling kecil ini Ini kaum wanita ini Perempuan Kecil tapi mantap Masya Allah Ini ibu jari ini besar ini Sweet, ketemu kelingking Kalah ibu jari ini Dimana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah huldi kelingking kelingking kelingking Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra siapa Cleopatra kelingking Napoleon singa daratan Eropa the lion of Europe Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Yosephine. Kelilingin. Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadhan, dengan tablik akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan saya selalu mengingatkan sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem hangati sana, sulut sini, bakar sana, panas sini terbakar kita, dia lari tepuk tangan dan kita yang rugi jelas? jelas? ini hal yang kedua reformasi sosial Men mengikat manusia dengan tali akidah mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang apapun warna kulitnya dari suku apapun ia dilahirkan kalau akidahnya sama itulah saudara kita <tik> kembangkan terus kerukunan antar umat seagama antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah muslim bagaikan satu tubuh Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan. Yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata Genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata Tiang, saudara Genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa Genteng? Aku yang topang dari bawah, kata Tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat. Kami rakyat yang angkat. <SILENCIO> Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat korsi lupa sama ayat. <SILENCIO> ringan sama kita jinjing berat sama kita pikul duduk ya kita sama rendah berdiri kita sama tegak tidak ada warga negara kelas satu di republik ini ini reformasi kedua yang ketiga reformasi menegakkan keadilan menyelamatkan manusia dari kezoliman sebelum Islam datang sebelum Rasul datang manusia dibedakan oleh hartanya Manusia dibedakan oleh warna kulitnya. Manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat harta yang Allah lihat itu hati oh. dan amal perbuatan oh. perjuangan menegakkan keadilan hadirin yang saya hormati itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding menuntut keadilan baik keadilan di bidang politik keadilan di bidang ekonomi keadilan di bidang hukum Nabi pernah mengingatkan Hakim, kata Nabi itu ada tiga macam Al-Qudotu Salah Satun Hakim ada tiga macam satu di surga, dua di neraka hadirin yang saya hormati siapa yang Hakim-hakim ke surga itu ada Hakim yang tahu tentang kebenaran lalu siap melaksanakan kebenaran itu menghukum dengan kebenaran apapun resikonya walaupun dimusuhi atasannya walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai tapi dia tetap melaksanakan hukum hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu itu yang akan sampai ke surga Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran, tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar, tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran, mengetahui kebenaran. Tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran, akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. <tuk> Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu, uh, dapat piala yang mengamalkan Qur'an dengan konsekuen dapat penjara yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh yang korupsi habis-habisan hidup terhormat pun. jadi yang kedua tadi Hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran diperkosaknya kebenaran ditekannya hati nuraninya sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan yang ketiga lebih celaka lagi ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Nah, hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, Anna's li Adam, wa Adam min turam. Lafadz lali Arabin ala ajamin illa bi takwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Saya masih, masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mu'minin. Itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, saudara Yahudi, iya, itu rumahmu ya, iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja. Rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu, saya mau bangun masjid di situ. Ya, tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar. Saya beli. Nggak mau, Pak. Orang rumah saya cuma se itu itu Saya bayar dua kali lipat. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, nggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel, Amar bin as ini wong cilik kok bertingkah amat si amat aja enggak bertingkah <tik> panggil kamtib hei gusur ditarik rumah yahudi ini ambrol menitiskan air mata si yahudi di sudut kehidupan hmm, begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga Rumah cuma gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Eh, pikir-pikir Amr bin Asken cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah. Umar bin Khattab, ah saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir Ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima. Uang saya rakyat kecil, lagian Yahudi sementara yang mengusul saya ini gubernurnya sendiri terus dia berjalan sampai di kota Madinah. lewat tengah hari dia mulai cari-cari ada orang ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma selamat siang pak siang saya mau numpang tanya pak tanya pak bapak tahu khalifah Umar bin Khattab? tahu istananya di mana pak? istananya di atas lumpur di atas lumpur? iya pakaian kebesarannya apa pak? sutra? bukan pakaian kebesarannya, kebesarannya malu dan takwa pengawalnya banyak pak banyak berapa peleton? <laughs> pengawalnya yatim orang jompo kelompok mustad afin orang-orang lemah Janda-janda tua. Itu pengawalnya, pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana pak? Di depan kamu. Jadi bapak iya, bapak iya. Saya Umar, ada apa mas? Orang oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur bapak Amr bin As itu Pak Zolim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, uang saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Apa katanya dia mau bangun masjid di situ Pak Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh iya hmm. Yahudi Ya Pak Itu ada tempat sampah ya Betul Pak Di situ banyak tulang unta Coba kau cari satu tulang unta Bawa ke sini Bingung Yahudi Pak saya jauh-jauh dari Mesir ke sini Ini mau cari keadilan Kalau tulang unta di Mesir juga banyak Pak Sudahlah kau ambil saja tulang itu Perangkat Yahudi penuh tanda tanya Ambil sebuah tulang unta Diberikan kepada khalifah Umar bin Khattab Tulang ini diambil Umar hunus pedangnya Dengan ujung pedang Dibuat garis lurus di atas tulang unta itu Ruk. Selesai Yahudi Iya pak Sekarang kau kembali ke Mesir Serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin A'as Makin bingung Yahudi jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan cuma dapat tulang. Ya sudahlah namanya wong cilik berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur? Ya, lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya, Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan? Kamu bertemu khalifah, ketemu Pak, terus tulang. <tuk> Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Yes, go renee, go Diambil tulang itu, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang gemetar badannya ingat bercucuran kepala proyek dipanggil mas mas mas ini proyek masjid batal gubuk yahudi dirikan lagi lho pak kata kepala proyek saya kan sudah menang tender pak Wes, gak ada urusan sampeyan mau menang mau kalah tender proyek batal itu gubuknya Yahudi, dirikan lagi. Yahudi makin bingung, ada gubernur dapat tulang gemeter. Bagok, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa, kamu sedikit-sedikit main pusat, main pusat. Bu, yang ngomong dulu ya kan awalnya saya sudah ngomong pak tapi bubuk saya tetap ditarik percuma ya saya ke pusat pak saya dapat teguran keras dari khalifah Tahu kau apa artinya ini seolah beliau berkata Hey Amr bin As jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau ber bertindak seenakmu berlaku lurus dan adilah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini tidak lurus kalau kau tidak berlaku adil aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku itu bahasa simbolik siapa yang gak gemeter kamu pusat pusat wedus. ya ini nek coro kita oh pak kalau begitu islam adil ya pak adil jadi saya menang pak menang kamu padahal saya Yahudi Yahudi tapi menang ya. menang <laughs> pak sudahlah kalau begitu pak bagaimana itu gubuk saya ambil saja pak tanah tanahnya sa se-gubuk-gubuknya bapak ambil silahkan kalau mau dibangun masjid tidak cuma sekedar itu pak mulai hari ini bapak dengarkan ashadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah <tik> nah, Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Uh, kalau ini terjadi di Indonesia, <tik> Amin. Oke. Okay. Lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak lurah pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab anak muda pemimpin buat dirinya nanti diminta tanggung jawab hey, kakimu kau bawa jalan kemana tanganmu ngambil apa lidahmu bicara apa matamu menteleng apa yang dilihat seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab marilah kita jadi orang yang adil kepada diri kepada keluarga dan akhirnya kepada masyarakat bangsa dan negara hadirin yang saya hormati satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khutib jumat inna ya'muru bil adli wal ihsan Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan tidak sekadar adil tapi ihsan. ihsan nilainya lebih tinggi dari adil contoh nak tolong taruh telur itu di pinggir meja anak yang adil apa adanya ditaruh telur di pinggir meja anak yang ihsan lain lah iya perintahnya sih di pinggir meja tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah ah ke tengah sedikit ini ihsan oleh karena itu mari perjuangan menegakkan keadilan masih panjang jalannya tidak lurus bertabur bunga menanjak menurun banyak onak dan duri namun seperti yang dikatakan seorang tokoh masih Napoleon Kalau ada seribu orang penegak keadilan saya satu dari yang seribu itu Kalau ada seratus penegak keadilan saya juga satu dari yang seratus itu Kalau ada sepuluh orang menegakkan keadilan saya juga satu dari yang sepuluh itu Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan maka sayalah yang satu itu tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan walaupun besok langit akan runtuh walaupun besok akan kiamat keadilan tetap harus ditegakkan Eh, okay, ini reformasi yang ketiga menegakkan keadilan mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas dan rasul menjadi contoh ini yang hebat misalnya beliau berkata waladzi nafsi biadi. Lauan Fatimah binti Muhammad Muhammad demi Allah. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain. Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa Nabi jadi contoh? Jelas beliau mengajarkan orang beramal kepada putrinya beliau mengatakan apa i'mali ya Fatimah i'mali fa'ini la'ughni'anki minallahi syai'a Fatimah beramal kau Fatimah beramal kau Fatimah solat kau Fatimah puasa kau Fatimah zakat kau Fatimah haji kau kalau kau tidak beramal Fatimah aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela mu di akhirat nanti ini keadilan mentang-mentang putri kesayangan nabi lalu sudah fatimah kamu enggak salat enggak apa-apa nanti di akhirat ada papi <tik> jauh dari semangat nepotisme putri beliau sendiri ditekankan ikmali ya fatimah fa inni la ugni anki minallahi syai'a beramal kau fatimah kalau kau tidak beramal Aku ayahmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti Inilah inti dari nilai keadilan Jauh dari nepotisme Apalagi kolusi Hadirin yang saya hormati Lalu saya masuk kepada yang keempat Reformasi keempat yang dilaksanakan oleh baginda Rasul Menyelamatkan manusia Dari gaya hidup sekuler menyelamatkan manusia dari gaya hidup materialis mengajarkan keseimbangan ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia betul? Betul. betul? betul. kalau saja tidak ada hidup sesudah mati kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia persilahkan hiduplah sa'ena'e nek perlu sa'ena'e udilmudewe sayang sayang sayang Ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia ini semua calon-calon jenazah hmm. calon lurah belum tentu jadi lurah calon gubernur wow, yang antri panjang calon menteri mimpi calon jenazah pasti Betul? Betul, karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini jadi rem. Saya kepengen kaya, tapi kalau menipu orang, bagaimana dikubur? Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau memfitnah orang, bagaimana di akhirat? Melahirkan disiplin, tujuan keyakinan akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam digokokkan kesatuan dan persatuan dimurahkan rizki untuk meningkatkan ibadah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Ar maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim amin Nanti di akhir doa Sama-sama kita kumandangkan kalimat Tauhid Bismillahirrahmanirrahim Amin. Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana Wa qiyamana wa taqasyu'ana wa ta'budana Wa tamim taksirana ya arhaman rahimin Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin minal Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan Dengan segala kerendahan dan kelemahan Kami bermohon kehadiratmu Tautkan hati kami bangsa Indonesia Satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepada mu Dan sayang kepada kami Berikan mereka kekuatan zahir dan batin Untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia Keluar dari kesulitan besar ini Menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran Dan makmur dalam keadilan Di bawah naungan RidhoMu, Ya Allah Selamatkan kami dari perpecahan Selamatkan kami dari pertikaian Selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezoliman Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama afdalu makultuhu ana wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah Allah wa alihi كلمة wa alaiha namut wa alaiha من insha Allah min al-aminin rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati